Apa yang akan terjadi dengan manusia yang menjadikan dunia ambisi dia? Jaa Allahu Allah jadikan kemiskinan itu di hadapan mata dia. Perasaan takut miskin itu ada di depan mata dia. Bayna Ainay, Subhanallah ya. Di antara kedua matanya, kata Nabi Sosar. Seperti orang pakai kacamata. kemanapun dia memandang ke atas, ke bawah, ke kanan, ke samping yang ada takut miskin uh, urusannya dicerai Enggak kelar-kelar urusan dia jangan. karena sering sampaikan Dulu ana berpikir orang yang kaya raya yang sudah sukses itu akan lebih sering di sop pertama. Karena dia sudah selesai dia. Dia mau makan sampai tujuh keturunan sudah ada. Dia udah punya keran. Keran dia di rumahnya dibuka itu bukan air yang keluar jemaah. Pulus. Sudah punya dia keran jemaah. Tapi kenapa nggak bisa ngisi sop pertama? Urusannya ruwet Ada banyak pekerjaan dia. Yang meeting sana rapat sana rapat Ya Allah Jangan untuk ibadah Untuk keluarga A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Allah allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu yang gemerlapan kehidupan dunia ini begitu menggoda kerusakan begitu mudah untuk didapatkan kemaksiatan yang dahulunya sulit untuk dikerjakan di masa sekarang ini mudah karena apa karena teknologi dan harta ada fasilitas disediakan semuanya zaman dulu jemaah jangan zaman dulu ya tahun 90an ke bawah itu yang punya motor itu hanya orang kaya ya. Yang bisa beli motor itu orang kaya Sekarang di mana, -mana orang punya motor Dulu orang mau berangkat ke tempat maksiat susah Sekarang online Tis, Diantar ke tempat maksiat Nah Begitu mudah Mau booking tempat maksiat di handphone bisa pilih Nah Allah bilang, minta Maka Waktunya kita Berhenti sejenak Merenungkan Kehidupannya Karena jangan sampai Kita baru berpikir tatkala Malaikat pencabut nyawa Datang pencabut nyawa Kita perlu mengingat dan kewajiban setiap Muslim untuk mengingatkan dirinya, untuk menghisap dirinya, dan mengingatkan orang lain di antara yang menyebabkan manusia itu terlena. Ada dua hal, yang pertama. Lupa dan yang kedua malas. Nabi Adam alaihissalam bagaimana terjebak dalam dosa? Apa kata Allah? Walakat ahidna ila ada maming qabul fanasi, walam najid lahu azza. Tu Allah sudah kasih perintah kepada Nabi Adam alaihissalam jangan dekatin ni pohon boleh semua engkau makan kecil pohonnya di dan dikasih tahu hati hati sama setan jangan sampai engkau tergoda sama setan ini musuhmu fanasi lupa nabi Adam malik karena setan pada waktu itu wakil sama huma innilahku malaminan nasihin oh setan itu kok suruh kasih nasihat jama sumpah sumpah Wallah aku ini orang suka ngasih nasihat sama kamu. Ni pohon ini kalau kau mau makan, kok kan kekal. Jadi malaikat kau. Lupa Nabi Adam kau ini musuh. Kok percaya sama musuh? Walam Kita dapatin nggak ada semangat. Males. Ini Allah yang kata. Akhirnya Nabi Adam turun ke. Maka dua hal ini penyakit. Lupa dan malas. Futur maka kita diperintahkan untuk mengingatkan orang-orang itu. Kenapa sih kita ada di muka bumi ini? Ngapain orang kerja dari pagi sampai sore. Besoknya kerja lagi. Lusa kerja lagi. Bertahun-tahun. Yang kasabura? Antum gak bosan yang kasaburan. Yang kasaburan. Gak bosan. Berapa tahun Antum? 10 tahun. Allah Akbar. Gak bosan. Enggak. Karena dia tahu dengan tujuan dia berada di tempat ini. Tapi tujuan diciptakan manusia kadangkala -kadang orang lupa. <tuh> Alhamdulillah, jelaslah Allah mengatakan: "Wahmah jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Ma uridu min rizq, wa ma uridu an imun. aku nggak perlu mereka kerja kasih rizki sama aku aku nggak perlu dari manusia untuk kasih makan kepadaku kata Allah inallah Sesungguhnya Allah yang maha memberikan rizki dan dialah yang maha kuat dan maha perkasa dan Allah menciptakan isi bumi ini untuk kalian Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini Ini ayat dijadikan sandaran oleh para ulama Bahwa semua yang ada di muka bumi ini hukumnya halal Boleh Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan Karena Allah menciptakan semuanya untuk manusia untuk manusia jaman untuk kita artinya Allah memfasilitasi kita dikasih fasilitas semua untuk apa? untuk beribadah bukan untuk bersenang-senang enggak sebagaimana kalau ada orang bekerja dikasih fasilitas sama bosnya kamu kerja di sini nah itu ada kolam renang di rumahmu kita kasih rumah kasih kolam renang kasih pembantu kemudian di belakang rumahnya ada kolam ikan Masya Allah akhirnya orang ini kerjanya berenang sama mancing kira-kira sama perusahaan dipecat nggak tuh orang kalau saya kasih semua itu supaya kamu kerjanya bener gitu loh nggak mikirin macem-macem. tapi jangan akhirnya kerjanya antum berenang mancing berenang mancing itu yang terjadi dengan kebanyakan manusia Lupa bahwa fasilitas diberikan Agar hantu beribadah Mudah hantu beribadah nggak repot Tapi sekali lagi Banyak yang lupa Sehingga kerjanya ia hanya bersenang-senang Lukman al-Hakim Ini diriwayatkan Lukman al-Hakim mengatakan Sesuai dengan tema kita hari ini Bi akhiratat bidun dunia kata dia belilah akhiratmu dengan duniamu beli akhirat dengan dunia artinya modal kita dunia kita kalau bicara alat tukar kita di dunia tukar duniamu dengan akhirat engkau akan beruntung dua-duanya dapat dua -duanya wala tabi dunyak bi akhirati taksar huma jamian jangan sampai engkau jual akhiratmu untuk mendapatkan kenikmatan dunia engkau rugi dua-duanya la dunia dapat wal akhirat rugi dua-duanya dan Antum bisa melihat orang-orang yang sukses dunia tapi jauh dari ibadah dapat apa dia dapat tua capek bekerja dia pikir nanti saya akan menikmati di akhir hidup saya mau capek sekarang ya akhir hidup stroke punya mau 7 di rumahnya terus katanya mau dinikmatin ya itu mau dinikmatin gimana punya duit banyak makan donat nggak boleh Ei hey, Terus apa bubur? Makan bubur dia. Ya. Anak punya duit banyak kayak gini, nggak ada gunanya nggak ada gunanya. Antum lihat siapa? Ya, Maka belilah akhiratmu dengan jual dunia. Kita akan untung dua-duanya. Seperti petani. Antum pernah lihat petani jagung nanem? rumput pernah lihat anak mau tanam jagung sama rumput jangan tanam jagung rumput tumbuh sendiri gitu iya hantu melihat tuh petani jagung ketika tanam tanam apa dia jagung jagung dia tanam bibitnya jagung keliling subhanallah tahu-tahu ada rumput alhamdulillah dapat rumput kasih makan buat kambingnya apanya tapi Jangan kemudian sibuk, antum cari rumput, lupa sama jagung. Ada dulu yang ngasih permisalan, dunia ini seperti orang yang lagi ngelola sawah, macul sawah. Mau tanam, mau tanam padi, harus di bajak. Kadang-kadang orang lagi bajak sawah, ini masya Allah, jemaah. Ada belut lewat, alhamdulillah. Ya, apa ada lele keluar, Alhamdulillah jangan kemudian antum sibuk cari belut, cari lele antum tidak dia tuh itu yang terjadi dengan banyak orang jadi kenikmatan dunia cuma selingan ya, untuk modal ke akhir Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang manusia ini setiap Jumat Disunnahkan imam salat Jumat itu untuk membaca surat Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Dua-duanya mengingatkan kita tentang kehidupan dunia. Di surat Al-A'la Allah mengatakan, "Bal tu sirun al-hayat ad-dunya." Wal wa Tapi kalian ini lebih mementingkan kehidupan dunia Antum lihat tuh orang-orang yang selalu ngomong Kita tuh harus seimbang dunia dan akhirat Lihat realitanya Apakah dia seimbang dunia dan akhirat Berapa jam dia cari dunia dan berapa jam dia cari akhirat? Orang tuh bisa duduk di kantornya jamaah ya, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Duduk kajian Badal Maghrib. Setiap berapa menit lihat jam. Kok gak selesai-selesai kajian subuh? Ini baru mulai gitu jamaah. Ya, jadi kalau mau bicara seimbang, itu harus seimbang beneran. Nanti mencari dunia 8 jam, cari akhirat 8 jam, bisa. Berat kayaknya Paling enggak yang wajib-wajib aja Nah, tuh banyak orang yang awalnya ngomong seimbang, terakhir dia wajib-wajib doang. Padahal kalau urusan kerjaan dunia lembur dia kerjakan jam bisa lembur sampai besok siap yang penting ada fulus yeah. ada urusan Jawa. siap kajian sampai subuh ah besok kerja ustadz <laughs> insyaallah lembur untuk akhirat itu nggak siap jamaah karena apa nggak ada fulusnya anda izin minum dulu jamaah Alhamdulillah kalian lebih mementingkan kehidupan dunia padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi kekal jemaah. Ya, banyak si ayat-ayat dan Quran yang menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia Rasul Alaihi Wasallam mengatakan Man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina Barang siapa yang ambisinya dunia? Apaan? Salah Barang siapa yang dunia ambisinya? Sama apa nggak sama yang pertama? aja? Beda Memang dunia itu ambisiti nggak ada dalam benak dia Akhirat Dia kerja sekolah Mulai sekolah Jangan bilang kerja Sekolah Kenapa kamu sekolah Ya Supaya dapat pekerjaan Setelah dapat pekerjaan Ya kawin Setelah kawin punya anak. Terus punya rumah, punya ini tuh. Jadi dari awal itu akhirat tidak ada dalam benak dia saja. Dunia. Jadi pengaturan dalam otak dia itu dunia. Semua dihitung dengan puls. Kalau antum tahu orang barat tuh punya istilah time is money. Itu. Dunia. Jadi kalau orang bicara ambisi dunia, waktu adalah uang. Antum duduk di masjid, Antum ditanya, Antum dapat apa? Maghrib sampai Isya dapat apa? Antum? Kalau Antum buka warung, dapat pulus. Antum jualan online, dapat pulus. Duduk di masjid, keluar pulus. Karena ambisinya dunia, semua dihitung dengan dunia. Berangkat umroh, haji, dihitung sama dunia. Umroh berapa bayarnya? Berapa sekarang jamaah? 25 juta 25 juta Keluar folusi Tabungan berkurang 25 juta Kemudian ninggalkan kerjaan Keuntungan anak sehari itu Umpamanya 200 ribu Kalau anak ninggalkan kerjaan Selama 9 hari 1.800 habis Belum kalau pulang nanti sakit Capek Nanti di sana masih beli oleh-oleh Aduh, enggak lah, enggak usah umroh. <tuh> Subhanallah Karena dia ambisinya itu nih. Apa yang akan terjadi dengan manusia Yang menjadikan dunia ambisi dia <tuh> Allah jadikan kemiskinan itu di hadapan mata dia Perasaan takut miskin itu ada di depan mata dia ya. Aine, subhanallah ya di antara kedua matanya kata nabi SAW. seperti orang pakai kacamata ya. kemanapun dia memandang ke atas ke bawah ke kanan ke samping yang ada takut miskin wa syattata alaihi urusannya dicerai beraikan enggak kelar-kelar urusan dia jangan karena sering sampaikan dulu Anda berpikir orang yang kaya raya yang sudah sukses itu akan lebih sering di soft pertama karena dia juga selesai dia dia mau makan sampai tujuh keturunan sudah ada. Dia udah punya keran. Keran dia di rumahnya dibuka itu bukan air yang keluar jemaah. Pulus <tuh> Sudah punya dia keran jemaah. Tapi kenapa nggak bisa ngisi sop pertama? Urusannya ruwet. Ada banyak pekerjaan. Yang meeting sana, rapat sana, rapat sini ya Allah. Jangan untuk ibadah, untuk keluarga. Sampai ada cerita, cerita di Arab sana, ada satu orang kaya sukses, jemaah waktu untuk keluarganya itu sedikit, sedangkan tetangganya ini miskin, akhirnya sering kumpul sama keluarga. Habis asar, duduk bareng-bareng sama anaknya makan pisang goreng minum kopi si istri orang kaya ini cemburu dengan keadaan tetangganya maka dia ngomong sama suaminya Bang, Abang itu kok sibuk terus cari duit? Nggak lihat kayak tetangga kita bisa kumpul sama keluarganya sore-sore, ngobrol makan bareng. Masa Iya. Oh ya. Pinter nih suaminya. Dia. Tetangganya dikasih modal kerja dia. kasih modal kerja sama dia ruwet hidupnya nggak lagi kumpul ha sama sekarang katanya yang awalnya punya waktu duduk sama keluarganya nggak ada waktunya dunia jadi subhanallah Allah jadikan urusannya karena tetangganya pintar kasih kamu mau kasih modal kerja nanti bisa kamu bisa lebih kaya bisa punya rumah bisa punya mobil ini dibuka itu jamaah iya boleh kalau gitu, di hati, boleh bekerja nggak dilarang. kita bicara ambisi, ambisinya kita tuh ngapain sih hidup di sini? ambisi antum kerja itu ngapain? kalau dunia nggak akan pernah rampung urusanmu. antum lihat, jemaah haji kita lebih banyak yang tua daripada yang muda. kenapa? Apakah mereka baru sukses ketika tua Atau mereka sibuk dengan dunia Baru punya waktu ketika tua Tua pun sama jual sawah Kenapa nggak dari dulu dijual sawahnya Kok baru tua jual sawah gitu di zaman Sama-sama dia jual sawah Enggak hmm? dulu masih ambisinya dunia sawah. Oh jangan usaha Ini kan usaha usaha Nanti kalau mau mati, iyalah, enggak apa-apa dijual. Ta urusannya dicerai sama Artinya dia nggak mampu untuk menjadikan waktunya berkah. Quran enggak bisa baca satu lembar sehari. Sehari satu lembar enggak bisa. Apalagi one day, one use. Susah. Walam ya'tihi minat dunya illa ma dan tidak akan datang dunia kepada dia kecuali sesuai yang sudah Allah takarkan untuk dia artinya dia tetap kondisinya sama walaupun kerjanya lebih keras kan orang berpikir semakin kerja keras semakin banyak hasilnya. tetap yang dimakan satu piring apakah kalau orang banyak duitnya makan jadi tiga piring malah jemaah orang yang miskin tuh makannya lebih banyak Antum pernah lihat restoran-restoran yang bebas milih apa sendiri bakar-bakar sendiri kenapa letaknya di mall-mall besar coba di pinggir jalan coba buka pinggir jalan ya yang beli orang-orang miskin tutup dua hari dia karena orang miskin kalau makan Masya Allah, langsung dia jadi orang kaya itu kan makan hanya seninya kata dia sambil bakar-bakar aja. Kata orang miskin, ah usah nih seni-seni ini perut lapar kata dia. nah Subhanallah, dia semakin kaya makannya semakin sedikit ternyata dia. Allah lapar ya. Dan kita tahu apa kata Nabi saw ketika manusia mengatakan, mali, mali, kata, hartaku, hartaku. Ketika Nabi kau tahu hartamu yang mana? ma yang kau makan itu hartamu. Kemudian kau buang jadi kotor. Wa malah bisa yang kau pakai kemudian usang itu hartamu. Wa mata yang kau sedekahkan kemudian engkau kau simpan. Kalau yang ada di rumahmu yang kau tinggalkan itu punya ahli waris, punya orang itu bukan milikmu. Maka kadang kala orang kerja capek bukan buat dirinya Beda dengan yang ambisinya akhirat Sama kerja, sama-sama sekolah Mungkin satu bangku sama antum Mungkin satu kantor sama antum Mungkin orang ini tiap hari bareng masuk kantor Jamnya sama, pulangnya sama Bedanya apa? Beda ambisi dia Ambisinya dia akhirat Siapa yang akhirat ambisi dia. Ja'alallahu Allah jadikan kekayaan buat dia di hatinya. Jama. Kaya dia, Jamaah. Ada kotak amal sedekah di. Si fulan nggak pernah sedekah. Kenapa haju ada kebutuhan buat anak-anak masuk rumah sakit ini itu macam-macam subhanallah yang karena akhirat ambisi dia punya rezeki sedikit ya sudah kaya dia walaupun tidak punya apa-apa wajamah ala husham urusannya Allah sederhanakan buat dia Allah mudahkan urusan dia Allah Allahuakbar jaman hidupnya tentram enggak harus kaya kalau bicara hidup bahagia, nggak harus kaya. Apakah antum pikir orang kaya orang yang paling bahagia nggak juga? Apakah engkau pikir orang yang terkenal artis itu orang yang paling bahagia nggak banyak artis bunuh diri. Banyak. Antum nggak melihat orang-orang sukses ada yang matinya misterius? Di negeri kita banyak orang-orang yang dianggap publik figur narkoba. Karena dia mendapatkan kedamaian itu, coba. Tapi kalau ambisnya akhirat Allah, urusannya Allah sederhanakan nasi sama tempe zen buat dia. Alhamdulillah kenapa kalian Alhamdulillah kata Nabi SAW biasa Bibni Adam lukaimat yukim Nabi Hasulba kata Nabi itu cukup anak Adam ini beberapa suap yang punggungnya bisa tegak selesai yang nah, macam-macam hidup ini yang penting punggung tegak bisa ibadah bisa kerja Alhamdulillah dan orang ini dunia itu datang kepada dia dalam posisi dipaksa dunia datang kepada dia. Dia nggak punya ambisi dunia. Datang tuh bulus jemaah. Kau tuh ngetok rumah dia, asalamualaikum. Eh. Alhamdulillah, ada rezeki buat dia. Subhanallah. Aib billah. Permisalan dunia ini dikatakan oleh Nabi alaihi Nabi pernah berkata kepada seorang sahabat, namanya Bahaq bin Sufyan Al-Kilabi Nabi mengatakan Ya Bahaq Makananmu apa sih? Kala, ya Rasulullah Allah muwal leban Wahai Rasulullah Alaikassalatu wassalam Ya Rasulullah Yang aku makan itu Daging dan minumku susu Kalau semua yasiru ila ilamada, terus itu daging itu susu jadi apa? Bingung udah Haken. Jadi apa jamaah Daging antum kau ngelihat ya stick. Antum lihat stick yang dikasih macam-macam atasnya, ada bumbunya, makannya pakai garpu satunya dibotol. Jadi apa nanti jama? bohak nggak berani ngomong jadi kotoran masa sama Nabi sosial ngomong kotor bersub'anni adab dan etikanya para sahabat dia tidak ngomong jadi kotor dia mengatakan ilama patalim daya Rasulullah menjadi sesuatu yang engkau sudah tahu ya rasulullah subhan subhanallah itu adab dan etika para sahabat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wa ala Sesungguhnya Allah menjadikan apa yang keluar dari perutnya anak Adam itu permisalan untuk dunia ini, jemaah. Dunia ini kayak gitu, sih. Di riwayat lain, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayat Ibnu Hibban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamat am abni adam duri bali dunia matalan bima kharaja min ibni adam wa in qazzahu wa manlahu fanzur ma yasiru ilai. Walaupun makanan itu dikasih hiasan ya. Antum kalau makan di restoran-restoran bintang 5 ya. kadang kali kasih piring ada tutupnya nanti masih keluar asap dibuka Masyaallah ada ada sayur-sayurnya yang kecil di model bintang di model gunung model apa makanan macam, -macam Masyaallah kata Nabi SAW akhirnya jadi apa mau dibikin seperti apa Oh ada yang makanan muncung kayak gunung tadi itu jaman ada yang warna merah, warna kuning, macem-macem. Manusia bikin makanan, jadinya apa? Kita tahu, hadiah dunia itu dunia kita. Jemaah akhir dunia menuju kepada kerusakan rumah yang dibangun begitu indahnya, gedung-gedung yang tinggi di Jakarta. Antum lihat, gedung-gedung itu modelnya macem-macem. Ada yang model pena, ada yang model kotak, ada yang bulat. Nanti jadi apa, jemaah? Jadi debu yang berterbangan. Maka jangan sampai kita terpedaya dengan sesuatu yang akhirnya jadi kotoran. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang hadis tadi dia mengatakan illa maka tidak akan ada orang yang tertipu dengan dunia yang kemudian condong kepada kehidupan dunia kecuali orang yang punya ambisi rendahan Wa hakir. akalnya reme, akalnya itu kecil, nggak besar dia Jamal. Wah kadrin ya sudahlah. Dia itu nggak mampu melihat sesuatu sesuai dengan hakikat. Salah perhitungan. Maka nanti ketika mati baru akan menyesali semua. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan Man arafa Barang siapa yang mengenal Allah pasti cinta sama Allah Pasti cinta sama Allah Bagaimana tidak Allah itu al-Rahman, al-Rahim, al-Malik, al-Qudus, al-Salam, al-Mu'min, al-Mu'aymin, al-Aziz, al-Jabbar, al-Mutakabbir Gimana kita tidak akan cinta sama Allah Azza wa Jal Sedangkan kehidupan kita berasal darinya. Semua yang kita makan berasal dari. Orang yang kenal sama Allah akan cinta sama Allah. Tapi kenapa banyak manusia kok males beribadah kepada Allah. Susah dia untuk sholat ke masjid. Diteriakin hayya ala sala, hayya ala falah. Karena mereka nggak kenal sama Allah. Antum tuh kalau ada orang duduk di sebelah Antum Antum nggak kenal sama dia lagi nungguin di bandara duduk Antum sibuk mungkin baca-baca atau WA ya setelah itu Antum dikasih tahu, Mas yang di sebelah kamu itu iya siapa? wakil presiden Lu, wakil presiden Ya Allah Assalamualaikum Pak Ahlat baru Antum jadi menghormati dan menghargai dia karena Antum dikasih tahu, Antum kenal Itu manusia biasa Atau siapalah Antum makan di warung, ada orang datang Mau duduk di sebelah Antum Dalam hati kecil Antum Ya Allah Ini orang gak tahu ada tempat udah sempit Duduk sini Kasih tahu mas, yang di sebelahnya itu Gubernur Jakarta Subhanallah Assalamualaikum Mbak, baru senyum Antum Maka dikatakan tak kenal, maka tak sayang, betul Banyak kita nggak kenal sama Allah Kalau ada orang yang ngasih sama Antum rumah, ngasih sama Antum mobil, ngasih sama Antum istri dan anak, Masya Allah Bagaimana penghormatan Antum sama orang itu? Dipanggil Antum, ditelepon bulan, Antum datang ke sini, siap padahal antum lagi makan Bismillah Allah berangkat sudah ditinggal makanan karena yang manggil siapa? yang ngasih antum semuanya gimana dengan Allah Azza wa itu kata Hasan Basri yang kenal sama Allah dia akan cinta sama Allah waman عَرَفَ dunia زَهِدَ yang kenal sama dunia dia akan zuhud sama dunia yang kenal sama dunia tahu dengan hakikat dunia maka antum melihat bagaimana Rasulullah SAW beliau orang yang paling kenal sama dunia Ketika ditawarin masyaallah tawarin gunung jadi emas ya. ditawarin kenikmatan-kenikmatan dunia sampai Umar mengkhotob nangis sahabat nangis melihat susahnya hidup Nabi alaihi salatu lalu apa kata Nabi mali walid dunya apa urusanku sama dunia ini innamal masali wa masalud dunya karakibin Pemisahlanku sama dunia ini Seperti orang yang sedang berkendaraan Kemudian berhenti di rest area Kita lihat Tahu dulu berhenti di bawah naungan pohon Orang naik onta Panas berhenti di bawah naungan pohon Kira-kira berapa lama di bawah naungan pohon Sebentar terus mau ditinggal Antum pernah lihat orang di rest area bangun rumah Terus area uang rumah, anak eh, bak, ngapain di sini? Pak, kata dia, kita cuma lewat, kita mau ke Bandung. Oh iya, enggak jadi dia. Kalau kita kenal sama dunia, kita akan zuhud dengan dunia sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita.